Di duri, eh le kue eh le kue apo inggalnya kenapa yang lewat karo sempolongan tayo ya ya iya toleh peleng lewat tambang, peleng gak tambang ala, bisa ngelak tambang yun ya iya, peleng gak nandang hasung suara kyun, suara, mas kini mesti nih mesti nih ya Ung, ini gak ngerti ini kaya gede, nanti gede gede, ya aja asu ya aja asu siapa kapan gede? ala ala, ala gede kontain gak laka enaknya laka enaknya eh, ya menghayal menghayalnya menghayal dong tapi ya, menghayalnya ngak ngayalnya si anak tiraman nih bengceng kayak gini kak ya wene PLK pede balik yun bengceng lah nombes mangkat ah jauh semene kok masa bengcengnya pede mangkat isman esok kayak gini kak siapa ngerti? bengceng kan lebih kepentingan yun hahahaha kasar kontor yun yun apa apa aku tahu pengen turun ranjang sekarang pn suara, suara dong suara oh ya, pan saya itu turun ranjang si turun apa yun ya pantes saya turun dinca. alias kalau nyai-nyai Sirik Rik kau si Rik yun Sirik. <laughs> ya bunga deh, siapa bunga, bunga, bunga kayak tikang ayale si ora, ora. Jun, eh? kan kertas cinta orang kainya... kertas apa gak? kertas, kertas apa? lempit lempit kotak warna putih kertas kue kita ngobong oh, subhanong lo temenan kyun temenan kertasnya e, wiswek-swek terus dibelikan ah, bisa lagi ngobong si kyun ngomong oh, oh, bakar kertas apa kertas tau kelo ya pakar kael aduh kyun kyun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 terus terlambat kecerit eh. dan pun pun melu jadi kentir alah temenan yun. temenan eh dikandang nikah orang percaya eh belum nak di warung galjina usahanya berdina kepenna Orang saya pasang nomor-nomor anak apa Kerja sing pasti pasti baik Kalau orang ngerti hurufnya anak ngerti angkana apa pak orang Iya, iya Orang saya nggak ngerti huruf Yun nggak ngerti ngindir-ngindir Eh orang pengen suka orang Pengen suka orang Orang, orang Ya pengenok yun, pengen, besukit Eh, anak usaha, ha, singketen lah Mangkane ya, jangkong dahaknya Sing mampang ngobay, si bener-bener Zapak kyun? zapak Ae, kaji rokman Sing umay, kaji warna bel lah, ngomong pula blabbit shot Go ekspor main tayin lah Lorongnya gampang, apa maning yang saya demo sih? Mau udah 1 km, gak nih? 100 m, c, Iya, iya, larang ya, larang. Lo nah, kue begicot, gue pakan bebek. Apa gue campuran, gion? Oke, oke, Kita pan, gue pakan bebek, pan, gue pakan. Kingkong pupan-gupakan belacan Yong orang ngerti Sing penting Ongking ngumpul nab lagi coking Ake mana langsung dikirim naneng kaci rokman Adi berna Sakilo 110 Kak langsung Ning mata uh -huh. Apa maning Dong jintalan Nabi cote eh. Waduh, tadi semangat mata kap pedor. Ah, cereng Jun, cerem. Mulai esok aku pan golek pakai cot. Si hubung musim mudan. Kau nging pakirikan, karen kanae kamu tolip. Pakai cotake, ah, pan aku pulang esok. Iya yeah, ya, yeah. bukan pan golek nging pakirikan, bukan pakirikan para petuan sementing si lurus ngaket tulik kumpul nana, temenan. Si bener kion, sekilo satu sewu. Bener bener, kadang malah bisa dipunculirkan ya. Eh? Temenan kion, ah sekilo satu sewu pendina aku bisa kiun eh dikondo nika temenan masa tembelat nah. sekilo uh, 1000 kiun iya sekilo 1000 dor cara ngirime pi bendiyun kaya kaji kaya mau singati warna gampang caranya sementingnya si penting sampean ke ngumpulna le conte ya iya Terus mau ditata, dijejer sing rapi. Terus belakai sing cile, ya, yeah. dongol ngorok. Belakai cacing gede, dongol ngorok, terus dipenyun. Ya, tinggal sampean giring, sing kan juga adi warna. Di giring mana ban belakai caken laku dewan. Asam, <laughs> lo kan aku kongirip, gede cacing tegal adi warna. Suwun. <laughs> <laughs> yo yo oh uh, oh uh, oh uh. oh we got oh oh to the Sami ruby, sami <laughs>